welcome back guys we're gonna get started with a video momentarily and this video was suggested by Hobie jelan thank you very much for taking the time to send me your recommendation in uh, suggestion and at the end of the video i'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end with that said we're gonna get started with our third and last video of Sobat, ketemu lagi di video antuspet terbaru Baru-baru ini, warga kepulauan Sulawesi Selatan atau Sulsel dihebohkan dengan kemunculan benda yang unik dan tak biasa Munculnya pemandangan yang luar biasa tersebut menunjukkan sebuah ikon Sulsel dengan kemegahannya Oh, Masya Allah. Sebenarnya, ikon yang dimaksud ah. apa ya Sobat? Eh, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya sobat subscribe dan like channel ini ya. Setiap daerah pasti memiliki ikon yang berbeda-beda, seperti Jakarta yang mempunyai Tugu Monas dan beberapa daerah lain yang juga punya ikon unik, aneh dan juga lucu. Namun, berbeda dengan ikon yang dimiliki warga provinsi Sulawesi Selatan ini. Daerah ini bakal punya ikon baru yakni Masjid 99 Kubah yang terletak di kawasan strategis Center Point of Indonesia atau CPI pada bagian barat kota Makassar. Desain masjid yang akan dibangun sangat unik. Untuk di Indonesia, masjid ini akan masuk 10 yang terbaik di dunia. Masjid ini tetap menonjolkan bentuk kubah sebagai ciri khas dari bangunan ibadah umat Islam Bentuk dasar membentuk 9 sisi poligon dengan teras 9 lapis pula Sementara, kubah masjid berjumlah 99 berarti 99 Asma'ul Husna Kadis Tata Ruang dan Pemukiman atau Dikstar Kim, Sulawesi Selatan mengatakan Pada kapasitas rancangan masjid tersebut dapat menampung hingga 3.500 jemaah Masjid yang akan dibuat belum ada kesamaannya dengan masjid yang lainnya. Unik, tetapi tetap menonjolkan bentuk kubah dalam desainnya. Lantai salat dan mezain masjid sendiri akan dibuat seluas 3.820 meter persegi. Ditambah dengan lantai penunjang seluas 11.000 meter persegi. Total luasan masjid 14.820 meter persegi. Masjid ini bakal menjelma sebagai bangunan megah dan modern Desainnya ditangani langsung arsitektur bertangan dingin Ridwan Kamil dan melibatkan arsitek lokal Wali kota Bandung itu membuat desain masjid atas permintaan gubernur Sulsel Dan filosofi pembuatan masjid ini didasarkan pada hadis nabi Pembangunan masjid raya 99 kubah milik warga Sulawesi Selatan hampir rampung untuk membangun masjid yang jadi ikon baru Sulsel itu, pemerintah setempat menganggarkan hingga 176 miliar. Insyaallah jadi pada tahun 2019, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sulsel. Pada tahun 2019, pemerintah tengah menyiapkan anggaran 58 miliar untuk menyelesaikan pembangunan ini. Dana sebesar ini diperuntukkan untuk membangun tujuh kubah yang belum selesai termasuk menara masjid Hingga menyelesaikan pelantaran suci yang dapat menampung sekitar 10.000 orang Masjid ini agar menjadi destinasi keagamaan baru Sekaligus bisa menjadi bangunan rekreasi atas kemegahannya Bangunan masjid pun akan dibuat hemat energi Pencahayaan dan angin akan dimaksimalkan langsung dari alam Selain itu Sekitaran masjid akan dijadikan kawasan hijau untuk dinikmati masyarakat Wow, bakal ada tempat rekreasi baru nih Sobat Keren banget ya Bagaimana menurut Sobat semua? Jangan lupa kasih komentar di bawah ini ya Wow, mashallah guys. So that is um uh, Masjid 99 which is basically like uh, a smile huna 99 names of a los pontla i think that is the vision behind it you can see those little domes super cool and unique at uh, first what they showed it it was kind of like a skeleton you can see the top domes were there but then the rest were just like bare metal but then in the other shots that they showed there was basically like they covered it uh, but it's not fully done as you can see and uh, masallah like from the rendering it looks super cool the the row and the like little park area the trees look really amazing so i think this is also i believe in jakarta they're mentioning and probably it's costing around 176 million um but it look really really uh, interesting also it's right by the water and uh has really nice um Uh, scenery and view which is uh, really really uh, beautiful uh, unique control can't wait to see a video of uh, its completion or if you guys know if it's completed then please put that video in the comment section as well thank you very much guys for suggesting this i hope you liked it if you did please don't forget to like comment share and subscribe and if you like me to react to another video please also include it in the comment section as always thank you very much guys for all uh, your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah I'll see you guys in the next video take care and wassalaam